Baiklah persahabat, seluruh manapun kalian berada untuk menemani santai Sore kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi serta cidukan vitamin bahagia nih, dari idola kesayangan kita Gagaman pertama persahabat dia ya, sebelumnya kita mendapatkan info dari DDL si Kejorani di akun Instagram pribadi miliknya 5 jam yang lalu dimenggungkan sebuah postingan info di persahabat ya gratis semua episode video sinetron My Love My Enemy eksklusif di video.com, sahabat ya tuh aja. Nonton sinetronnya di video.com Untuk persahabat ya apalagi kita gemes banget Melihat ekspresi dari Idola kita ini persahabat ya Makin bahagia ketika melihat Senyum dari Les Kejora. Ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Video sinetron My Love My Enemy awalnya Dedek nonton iseng doang Karena ngeliat judulnya yang menarik Eh sekarang kok malah tambah bikin Baper ya bagi kalian Yang kemo bagi kalian yang kepo sama tontonan Dede, yuk nonton gratis My Love My Ami di video.com Persahabat ya, pasti episodenya di-update tiap hari loh tuh Persahabat ya, Dede Lesti Ajin Nonton sinetronnya di video.com, pasti kalian juga Wajib untuk menontonnya persahabat ya Yuk doakan selain terbaik, mudah-mudahan Dede Lesti selalu lancar dan selalu dipermudah apapun yang terlakukan Penalamnya. Banyak tanggapan juga Banyak komentar yang diberikan Dari para fans sejati Salah satunya dari akun Instagram Love Anuskoleslar mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, sehat-sehat selalu bunda El, Masya Allah bangga bersahabat ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Sahabat.com Anuskoleslar Gemes, semangat katanya itu Memang gemes banget ya melihat idola kita Apalagi melihat senyum dari si cantik bumil ini Persahabat ya semakin bangga Dan semakin bahagia selalu mengidolakan Lesti Kejora dan selanjutnya juga bersahabat Perhatikan ada sebuah ungngkap special moment ketika Lesti dan bilar ini berkunjung ke profan persahabat ya live Instagram Bareng Masya Allah terima kasih atas kunjungannya ke Propan inspiration Center katanya tuh persahabat ya Masya Allah luar biasa mudah-mudahan semakin sukses dan semakin Jaya bersahabat ya dan kita lihat juga tentu di sini kita penasaran kamar L di tentunya rubah warna apa nih persahabat ya makin gak sabar. mudah-mudahan saja ada kejutan dan kabar baik dari idola kesayangan kita. momen tersebut diunggah kembali oleh akun Family Anuska Leslar 23 ada kalimat Gerson yang dituliskan juga di postingan tersebut warna apa ya yang mereka pilih? jadi penasaran deh katanya tuh persahabat ya banyak yang penasaran dengan kamar baby El-nya. Banyak tanggapan juga yang diberikan dari para sahabat Leslar. Salah satunya dari akun Instagram. Fathia Sofiadi mengatakan dalam kolom komentar. Semoga Bumil dan Papa Bilal sehat selalu dan selalu dikelingit keberkahan. Dan barokah bahagia dunia dan akhirat. Bahagia sambil akhir hayat. Amin, amin. Ya robbal Alamin. Masya Allah banget bersahabat ya dukungan. Doa selalu diberikan kepada idola kita ini. Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang mensupport. Dan selalu mendoakan dari orang-orang hebat, dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti dan kakak Rizky pilar Dan ke kabar berikutnya juga persahabat, perhatikan juga ya. Ini baru saja di update channel Youtubenya kakak Bilar. Ini sesuai so banget ya, eksklusif. Edisi Turki Bunda L masuk lorong kota. Aduh, bikin penasaran aja persahabat ya. <laughs> Yang belum mampir silahkan mampir cus ke channel YouTube-nya Kakak Pilar. Ini luar biasa cute dan menggemaskan persahabat ya Coba aja kita lihat Aduh dicium lagi tuh persahabat ya Memang idola kita selalu membuat kita baper persahabat ya Momen ini diunggah kembali Oleh akun sahabat.ingamsekelaslar Ada kalimat juga yang dituliskan lewat caption Tadinya mau ngetik caption Tapi karena gua lagi malas dan cari gua capek, jadi gua gak jadi eh ngetiknya <girai> Ini cute dan lucu banget persahabat yang mudah saja Tentu doa dukungan selalu banyak dari orang-orang yang tulus Mencintai Lesti dan pilar Dan momen selanjutnya juga persahabat ya Di channel Youtube-nya Kakak Bilar Waduh makin baper aja di sore hari ini Kita disuguhkan vitamin bahagia Langsung dari lagi kita persahabat ya tidak Lesti lagi mancap banget Langsung digendong oleh Papa Bilar Aduh, kapan lagi coba lihat mereka menggeliat satu sama lain Masya Allah banyak persahabat ya hingga baik dibanjiri komentar dari para sahabat Leslar kita lihat persahabat ya dari akun Instagram Citra kira enam mengatakan dalam kolom komentar Bib mau gua bantu nggak lepasin jarinya terus aku bicitin katanya tuh aduh endingnya memang luar biasa banget persahabat ya emang momen ini yang selalu kita inginkan persahabatnya yang mudah-mudahan sehat bahagia selalu untuk rumah tangga lesti dan bila da dan ke momen berikutnya persahabat ya Kita lihat aja kecinta pada Leslar Hari ini episode yang sangat luar biasa Di ending selalu cute dan selalu romantis Membuat para fans gak kuat melihatnya persahabat ya <g tossedbrush> Di akhir-akhir pasti mereka selalu bikin meleot Masya Allah mudah-mudahan Tentunya karya-karya terbaik dari Les Entertainment selalu banyak yang mendukung, yang mencintai, yang menyukai persahabat ya. Kita wajib support yang terbaik untuk karya-karya dari idola kita. Masih menunggu kejutan, cirukan vitamin manja, dan kabar bahagia? Dari Les Lari dan Bilar, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.